Hai guys kembali lagi dengan Evelyn di episode kedua untuk vlog kali ini dan kali ini kita akan piknik Kayak bisa lihat ini persiapan pikniknya semuanya makanan homemade termasuk pastel lalu di sini ada sandwich isi atau disebut roti krimpit. dan juga aku mau kasih tau ini ada lukisan di ruang makan yang dibeli di waktu itu ke York ya vlog yang sebelumnya oke nama lukisannya adalah Seperti biasa, kita melewati ladang ya, guys. Dan astaga, jalanannya macet banget. Dan kalian bisa lihat itu ada bendera setengah tiang karena ini masih tanggal 14 ya, untuk menghormati Queen Elizabeth. Oke okay, guys, kita sekarang telah sampai di daerah yang namanya Petile Bridge Dan sekarang kita akan mulai mencari tempat untuk piknik ya Jadi kita cari dulu ya tempat tukar parknya Dan eh, ini omok mana? Astaga om, stop om, stop, itu ada tandanya, stop Oke, okay, oke, okay, oke, okay, stop bagus Iya, kita mundur Itu ya guys, nggak boleh lewat saya kita cari tempat yang lain. Oke okay guys, sekarang kita ada di jajaran toko-toko dengan bangunan tua ya guys. Masih sama daerahnya Pedley Bridge dan juga di sini itu ada toko permen tertua di dunia namanya The Old Switch Shop dibangun tahun 1827 dan masih berdiri hingga sekarang. Keren banget, ya, guys! Oke, okay guys, kita sekarang sudah sampai parkiran, ya, guys, untuk piknik. Ya, kita siapin dulu ini tempat keranjangnya. Kita buka, nah, ini dia namanya roti green sejenis sandwich. Isi gitu, ya, guys. Oke, okay, lanjut, aku mau ngambil pastel. itu, ambil timun oke, okay, susah buka ya. oke, okay, bisa oke, okay. unyuk-unyuk ya guys piringnya ya <laughs> uh, kelebihan Kita sedang piknik, jangan bawa sampah sembarangan, ya guys. Sampahnya disimpan dulu. Oke, okay, kita duduk. Kursinya cuma dua, guys. Jadinya, Tante duduk di mobil. Hmm, ini teh. Guys, btw, cream ini isiannya daging ham, ya guys. Nah, uh, di tisu ini ada gambar burung robin, nih guys. Ini unyu-unyu sekali piring dan tisunya. Oke, okay guys, sekarang kita masuk ke kawasan Fountain Abbey, ya. Yeah. Ah, btw, guys, kalau kalian masuk ke sini gratis, kalau kalian punya member card. English Heritage yang dibayar per tahun jadi kalian cukup bayar setahun nanti akses ke 400 tempat bersejarah di Inggris ya yeah, guys aku ngiklan gak dibayar loh guys <laughs> oke okay, lanjut nah ini dia ternaknya ya nah disitulah ada ternak tempat nyimpan hewan ternak dan bangunan yang besar ini adalah tempat untuk mengolah hasil-hasil ternaknya guys macam-macam misalkan berupa susu bisa dibuat untuk tepung ya guys Dan juga untuk keju macam macem lah pokoknya Jadi olahnya di bangunan ini Oke okay guys sekarang kita masuk ke dalam Nah ini kita tadi habis nonton tayangan ya Tayangan singkat gitu Ya nggak akan spoiler lah ya videonya Nah ya ini kita masuk ke dalam Water wheel Nah ini jadi Pembangkit listrik tenaga air ya guys Keren banget nggak tuh Nah, ini jadi yang mengelola bangunan ini adalah para biarawan yang tinggal di sini, ya, guys. Biarawan itu apa? Biarawan itu mereka yang hidupnya mendedikasikan diri untuk melayani Tuhan, kegiatan keagamaan, dan juga untuk melayani sesama makhluk hidup. Ya. Jadi, mereka benar-benar mendedikasikan diri untuk itu, ya, itu tadi untuk tempat membangkit listriknya ya guys kita udah lihat tadi oke lanjut nah kita ke ruangan selanjutnya ya guys ya kita naik ke lantai dua guys ada tangga dan wah wow, jadi di sini ada pajangan hasil fotografi ya ini, kayak showroom untuk hasil fotografi dari area sekitar fountain IAB nah ya, ini Keren, keren ya, guys! Hasil fotonya ya, dari, dari berbagai ukuran, fotonya bisa dilihat sini ya. Itu penampakan di luar, ya guys! Wow, keren juga ya, guys! Kalau lantai dua bangunannya ini dipakai untuk tempat majang hasil fotografi jadi orang pasti akan tertarik gitu loh naik ke lantai 2 nya ya ini kenapa kan kalau sedang winter akan seperti itu jadi tertutup salju pasti dingin banget sih oke guys lanjut kita jelajah di lantai 1 ya karena belum selesai ya ini ruangan yang digunakan untuk mengolah Hasil ternak tadi, uh, ini jalan di besi kayak gini, nih, berasa kayak keluar dari wahana, ya guys. Aduh, malah jadi halus. Oke, okay, nah, ini ada sejarahnya ya untuk bangunan ini, dan dulu sempat dilanda kelaparan parah, guys. Di sini, ya, ini ada keterangannya. Dan oh, satu hektar ladang ini bisa menghidupi satu keluarga sampai 20 tahun, guys. Keren banget, gak tuh? Wow, ini memang perjuangan banget ya kalau hidup di zaman kelaparan dulu. Oke, okay, kita keluar dan ada jalan setapak okay, untuk menuju ke bangunan yang satu lagi guys. Oke, okay, dan kita lihat di sini. Oh, oke okay, di sini ternyata ada sungai guys, strategis banget ya. Oke okay guys, sekarang kita udah masuk di komplek utama Fountain Abbey-nya ya guys. Wow, lihat ya perbandingan bangunannya dengan ukuran manusianya. Ah, yeah, dan guys, ingat nggak aku di vlog episode 1 itu pernah ngejelasin tentang Church of England. Nah, jadi gerejanya itu sayang sekali ini dihancurkan oleh Raja Henry ke-8 guys. Ya, kenapa? Karena supaya ia bisa berkuasa gitu. Jadi, biarawan yang awalnya tinggal di sini ya. jadi terpaksa harus mengungsi gitu ya, sebagian karena ulahnya si Raja Henry ini. Nih, oke okay guys, kita langsung aja yuk masuk ke dalam bangunannya. Kai, okay. oh ini kita akan masuk ke dalam. Misi apa ya, ada orang di dalam. Misi, oh yang nggak ada pintunya. Oke, okay, langsung masuk aja ke dalam. Oke, okay, kita masuk ke ya. Ini dia aulanya ya. Wah, gede banget, guys! Ini luas banget toh, aulanya, <tuh> dan hebat ya. Masih bisa bertahan sampai sekarang ini. Oke, okay, lihat arsitekturnya itu bentuknya. Meruncing gitu ya, ini bagian atasnya itu. Nah, itu masih sampai sana, itu masih luas banget tuh, guys. Iya, wah, kelihatan kokoh juga ya bangunannya. Oke, kita ikut Om jalan keluar menuju ke bangunan yang satu lagi. Oke, kita jalan. Nah. Oh, wow oh, begitu keren banget luas banget guys oh ya yeah, dan itu batu di tengah itu tadinya digunakan untuk ritual para biarawan ya jadi nanti uh, dulu biarawan akan mengelilingi ya batu yang di tengah itu sambil berdoa gitu gedung yang di eh gedung, bangunan yang di seberangnya ya guys oke, okay. bayangin kalian lagi main role playing games terus ini sudut pandang kalian ya pokoknya yang sudut pandang aku ini sudut, sudut pandang kalian juga oke okay. nah jadi kita tuh lagi ada di lokasinya Rurun Tuhan Fountain AB kalian berusaha untuk bersembunyi supaya enggak ketahuan sama musuh kalian oke okay guys sekarang kita menuju ke gedung yang merupakan gereja ini dulunya digunakan untuk gereja ya guys dan seperti aku bilang di vlog episode 1 sebelumnya jadi ini dulunya untuk biarawan yang beragama katolik roma diubah oleh raja henry ke delapan jadi bangunan untuk Anglikan atau Church of England, jadi banyak biarawan itu yang dibunuh dan nih kalaupun selamat harus tunduk kepada Raja Henry ke-8. Oh wow lihat guys bangunan ini besar banget dan butuh ratusan tahun untuk bangunnya, bisa yang itu dihancurkan begitu saja. Oke guys mungkin kalau penasaran ini Kawasan ini dibangun tahun berapa sih Dibangun tahun 1132 udah lama banget kan ya Dan dihancurinnya kapan Sama Raja Henry ke-8 Tahun 1500 Ya sekitar tahun 1530an gitu guys Kayak sayang banget ya Dan lagi-lagi ini Para biarawan di sini Dulunya kaya raya guys jadi kayak, ya si raja henrynya ke delapannya itu jealous gitu, tuh jangan sampai ada orang yang lebih kaya dan lebih famous dari aku gitu akhirnya ya sudah dihancurkan guys oke, okay. ya sudahlah semuanya itu sudah masa lalu guys jadi, kita harus move on oke, okay, dan lanjut kita akan pergi, menuju keluar ya guys ini ke pad area padang rumputnya itu oke okay guys lanjut bisa dilihat ini adalah penampakan dari luar ya oke okay, ya dan bagian ruang kecil ini, ruang tuhan kecil ini dulunya digunakan untuk UKS ya guys atau mengobat, tempat mengobatin orang yang sakit nah dibawanya ke ruang yang ada di sebelah ini oke okay, dan setelah ini kita akan lanjut ke Kompleks oke okay guys oh keren banget ini. Viewnya, oke okay. ini udah patung oke okay. kalau kalian lihat di sebelah sana ada kayak bangunan Yunani itu hanya untuk dekorasi aja ya guys bukan bangunan tua beneran oh itu burung pesan guys eh by the way kok di zoom out oh oke okay. okay. okay. bayangin guys kalian itu nggota bangsawan terus kayak lagi jalan-jalan santai di taman dan view-nya kayak gini, wow, uh, mantep banget. Wah, oke, okay. jembatan di bawahnya air mancur, wah, keren banget guys. Akhirnya jadi tempat-tempat syuting untuk film ya guys. Dan ya, nggak ada yang nyuci baju di pinggir kalinya ya guys. Bener-bener view-nya wow banget, uh itu ada penamp penampakan burung pesan ya guys. Tuh banyak banget burungnya, tampak burung pesan jantan sedang di habitatnya. Nah, ini pohon whipping willow. Nah ini ada penampakan bebek ya okay, guys. BTW disini. Oh gak sih. Cabi-cabi ya guys. guys. Eh, Bebeknya lucu banget guys. gemes pengen diculik tapi gak boleh. Absolutely beautiful. Dan lihat disitu ada angsa. Itu milik Mendiang Ratu Elizabeth ya guys Pokoknya semua angsa di Inggris itu Punyanya keluarga kerajaan Jadi hanya bisa kalian pandangi Gak bisa dimiliki kayak si dia Nah ini pemandangan Kalau aku jalan di jembatan Kecil setapak Kayak guys yang latin tadi Oke jadi yang sebelah kiri itu Pesan betina dan di sebelah kanan Pesan jantan Masuk panci enak nih Eh om um, maaf Oke, okay, mantan abis, sudah mau tutup ya guys. Dan ini sudah sore, kita akan pulang. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. This is intuitive.